Berjumpa lagi di video saya pada kesempatan ini. Saya akan meraster foto dengan menggunakan software LightBurn. Kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan dua mode cara meraster. Yang pertama adalah mode threshold, yang kedua mode Jarvis. Seperti apa settingannya? Mari langsung kita mulai saja. Metode yang pertama yaitu. Saya akan menggunakan Corel Draw untuk mengedit foto terlebih dahulu. Pada create new document, pastikan teman-teman setting dengan DPI 700 ya. Kalau oke, okay. Lalu siapkan foto, kemudian diimport. Klik begini, kita ukur, biasanya saya meraster dengan ukuran 90, kali 112. seperti ini ya selanjutnya kita klik gambar kita pilih bitmap mode lalu black and white maka perbandingannya akan terlihat seperti ini di bawahnya ada metode metode raster line art seperti ini. Lalu ordered seperti ini. Jarvis ya, akan lebih detail lagi ya. Stuki akan detail lagi. Baik, yang paling sederhana adalah line art. Line art ketika saya threshold dia akan tambah semakin gelap maka perlu kita cari gambar yang sesuai biasanya saya menggunakan 70 seperti ini kalau dirasa masih kurang gelap bisa 65 seperti ini oke kalau sudah lalu klik di halaman kosong di sini saya sudah memasukkan plugin Macros Legbon. Saya tinggal pencet otomatis akan masuk ke dalam software Legbon seperti ini. Kita posisikan pada dimensi tabelnya. Teman-teman juga bisa untuk mengcustomes pada gambar ini kita klik dua kali image teman-teman bisa mengaturnya biasanya kecepatan 70 itu standar ya maksimal 100 dan kalau Speed semakin naik, maka max power juga harus dinaikkan. Kira-kira menjadi 35. Di sini, saya sering menggunakan dengan speed 70. Lalu, max powernya adalah 235. Selanjutnya, dpi DPI ini sangat berpengaruh sekali. Karena DPI ini adalah tingkat kedetelan raster, saat raster bergerak, dia akan rapat dengan DPI 700. Semakin dinaikkan 800, dia akan semakin rapat. Tidak ada space seperti pada gambar ini antara 200 dpi dia kelihatan masih banyak space dengan 400 dpi dia sudah mulai agak gelap pada 500 dpi sudah sebagian gelap sebagian ada space dan 700 dpi sudah hampir merata gelap oke saya akan kembali lagi ke settingan raster metode threshold Baik, selanjutnya saya akan pilih 700 saja. Ini sudah rapat di laser saya. Teman-teman eh, lalu bisa pilih metode lagi di sini. Ada threshold, ada order, ada Atkinson, dan lain sebagainya. Di sini saya pakai threshold saja. Disesuaikan dengan yang ada di CorelDraw. Selanjutnya, oke. Okay. Baik. Sepertinya sudah cukup karena sudah kita edit di dalam Corel Draw ya. Jadi untuk dalam Lightburn sendiri tidak banyak yang kita edit. Cut select graphic kita uncheck lalu tinggal kita pencet Start. selanjutnya saya akan mencoba meraster dengan metode Jarvis saya sudah menyiapkan satu foto selanjutnya kita klik kita ingin efek dulu untuk sebagian kita terangkan kita masuk ke local equalization kita pilih yang kira-kira agak bersih gambarnya seperti ini kira-kira jadi dengan local equalization ini tampak pakaian hitam dia ada guritan putih akan terlihat nanti di rasteran setelah itu kita oke okay. selanjutnya jika masih kurang halus kita masuk ke adjust Kontras Enhancement. Di sini kekontrasan masih kurang halus, bisa kita haluskan seperti ini. Kita kasih nilai 58. Oh, ini kurang kurang gelap lagi. Oke, seperti ini 46. Oke, langsung kita masuk ke Bitmaps, mode Black and White. Kita langsung pilih ke Jarvis. Begini, kalau dirasa masih kurang terang, masih kurang jelas gambarnya, kita ke kanan. Oke, ini sudah agak kelihatan semua gambarnya, cuman saya ingin memilih dengan tujuh eh, puluh gitu, seperti ini saja oke selanjutnya kita masuk macros leg bone selanjutnya kita tempatkan ke bidang kerja bisa langsung kita klik ini zoom to frame seperti ini bisa kita lihat ya Review seperti ini gelap dan yang terpenting teman-teman di sini kita akan ubah settingan dpi nya klik image dua kali pada layer karena tadi kita men-setting threshold di 700 dpi maka untuk meraster jarvis kita akan menggunakan 200 kenapa malah diturunkan karena logikanya gambar ini banyak sekali space nya banyak sekali space atau uh, putih warna putihnya daripada bercak-bercak hitamnya jadi di sini banyak sekali space yang harus di tracing oleh lightburn maka kita turunkan menjadi 200. Seperti itu. Kita oke. Okay. Kita preview lagi. Nah, maka akan agak lebih terang seperti ini. Oke okay lagi. Lalu speed. Kita 70 atau 65. Seperti tadi. Power Mac Powernya 23,5 saja cukup. Selanjutnya kita bisa langsung start. Dan hasilnya bisa teman-teman lihat di bagian gambar kanan. Ini setelah saya raster dari gambar yang ada di like burn tadi. Oke seperti itu tips dari saya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.